Baik, ini adalah dua menit yang paling berharga buat kita. Konsentrasi untuk meditasi. Pejamkan mata teman-teman semua. Dan bayangkan. Semua begitu indah Tuhan masih memberi kita Kesempatan untuk hidup Tuhan masih memberikan kita Kehidupan yang baik Orang-orang yang baik Tempat tinggal yang baik Makanan yang baik serta lingkungan yang baik. Semua yang Tuhan berikan kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Sangat sempurna Tuhan, sangat sempurna apa Tuhan berikan nikmat itu adalah nikmat yang paling tinggi sehingga kita bisa merasakan kehidupan ini